Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW pada anda semua, kepada saya, kepada kita Saking sayangnya baginda Muhammad SAW kepada umatnya Dekat sama Nabi bukan karena tahajud Dekat sama Nabi bukan karena banyak baca Al-Quran Banyak baca Al-Quran, sama-sama banyak baca Al-Quran Pikir, sama-sama banyak pikir Sedekah, sama-sama banyak sedekah Eh muncul orang yang sedekahnya didi, ngajine ngajinnya, istiqomah istiqamah, ayat satu hari sa ayat satu, satu hari Ya tahajudnya, ya mungkin dua rokaat Ya dua rokaat, bang henti Tidur beda dengan orang-orang yang ahli sahijat, tapi orang yang satu ini punya tiket khusus, berlabel khusus. Ya punya tiket tiketku khusus, kartu khusus. Kalau punya kartu khusus ini malaikat langsung monggo monggo silahkan Apa kartunya? Ake-ake yang solawat. Orang yang paling banyak solawat kepadaku itulah orang yang paling dekat denganku. Kalau mau silakan.